Halo sahabat Alma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi SAP fundamental. Di sini kita sudah mempersiapkan sublog on untuk akses ke dalam subsystem. Informasi yang kita perlu inputkan adalah client, user, password, dan language. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke subisi akses. Di sini kita akan mengerjakan exercise 3 strip 1 yaitu display and change customer master. Kita perlu masuk ke transaksi logistik, kemudian sales and distribution, master data, business partner, customer, display, lalu memilih bagian complete. Customer yang ingin kita lihat datanya adalah rohrer, A, strip. Nomor login. Kemudian informasikan juga company code-nya adalah 1000. Kemudian sales organization-nya 1000. Distribution channel-nya 10. Dan division-nya adalah 00. Setelah itu kita klik OK. Continue. Di sini kita dapat melihat data customer dengan kode rohrer A-30. Pada bagian ini merupakan data tentang general data. Kemudian ada control data, repayment payment transaction, marketing, dan juga export data. Kita juga dapat melihat data di level company code. Ada account management, payment transaction, correspondent, insurance. Dan yang ketiga, kita dapat melihat data di level sales area data. Ada tentang sales, shipping, kemudian billing dokumen, dan juga partner function. Selanjutnya, kita akan melakukan perubahan data di mana di sini shipping conditionnya tercatat 0.2 standar. Kita akan mengubah shipping conditionnya menjadi 10 immediately. Bagaimana cara melakukannya? Yuk kita coba bersama. Dari sini kita bisa back saja kemudian memilih transaksinya change complete. Kemudian setelah itu kita pilih sini sudah ada tab sales area datanya lalu kita ubah data shipping conditions 02 ini menjadi 10. Setelah itu kita tekan tombol save. Saat ini datanya sudah diubah menjadi 10 dan kalau kita display kembali. Kita akan melihat bahwa shipping nya sudah diubah dari 02 menjadi 10. Demikianlah exercise 3 strip 1 sudah selesai kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.